Habib Abdul Manapovich Nurmagomedov, merupakan orang Rusia pertama dan Muslim pertama yang meraih gelar juara UFC. Ia mulai belajar gulat sejak usia 8 tahun dan dilatih oleh ayahnya sendiri, yaitu Abdul Manap Nurmagomedov, seorang mantan atlet dan veteran Angkatan Darat Rusia. Ia melakukan debut pertamanya di UFC pada Januari tahun 2012 saat mengalahkan Kamal Shalorus. Pada 2018, Habib melawan Conor McGregor yang merupakan pertandingan terbesarnya, dan berhasil mengkau ko McGregor di ronde keempat. Habib adalah petarung UFC yang tak pernah merasakan kekalahan sepanjang karir profesionalnya.